Siapa di dunia yang paling banyak bersolawat kata Nabi Nanti di hari kiamat adalah orang yang paling deket duduknya denganku Kita itu kalau duduk dengan polisi saja sudah bangga Kalau deket dengan pejabat sudah bangga Nah nanti di hari kiamat kalau kita duduk dengan Nabi Muhammad Insya Allah kita bisa menjadi manusia yang paling bangga Amin. Kalau hari kiamat kita duduk sebelahnya Nabi Jangan takut lewat siratul mustaqim pasti selamat kalau duduk di hari kiamat dekat dengan Nabi Muhammad jangan takut. Pasti kalian berada di belakang beliau dan menuju ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi tidak seorang pun dari umatku kalau setiap hari Istiqomah baca solawat seribu kali kata Nabi. Maka orang tersebut tidak akan mati sebelum dia melihat tempatnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala.